mas ya anak badan ini selama turun gembal selama ini aman jadi berapa kali? satu kali, dua kali? di... anu mas makan-makan sini siapin ya Allah siap Ye, ye, ye. ini gua bawa aku lagi? Kayak, pak terus? Rambutan. Rambutan, rambutan, rambutan, rambutan pak luarnya <tuh> <tuh> ya Betul, pak. ini sangat sangat ya ini beda Yang ini ini bisa kayak ya? pak ini.. bukan.. klaten oh itu Bapak ini Bapak Bapak datang ke tempat saya, saya iya.. yang pergi.. saya naik bagiannya kuat iya pak ini kemiringannya cocok gak? kurang, kurang pak no? kurang kan kurang oh setiap 1 meter itu, eh 10 cm 1 meter setiap 10 cm 1 meter, ya yeah. oh yeah. tiap 10 meter berarti ke dunia ya ya oh ini? jadi ini muter ini muter ini Oh. kalau uang sing ane langsung njenengan muter besok sama Berapa orang bang Ya, di dalam, Dulu, ini, mas, ini bisa, ya bisa, saya alami ini kipas alami kayak ya mas ya ini, misalkan, ini mas, kursi apa apa, rumah, sendiri, jadi kalau ini ya. Ya, <tina> es yeah, like, like, like. kopi. Ini <tina> <tina> si kopi, oh, <tina> kopi, <ma>. kopi hitam. <tina> Hah? Kopi hitam, angkatan. Di Berapa? kopi, Mas? Kopi hitam dipisah. ini mau di kotak Sudah siapa yang nanam dulu. Ada. <laughs> Berapa pondok? pohon, pohon uh. gitu, udah gak tanam, <hari> dulu. Berapa? udah nanam. Pak. Jadi panen-panen terus? Ayo pasukan buka buren. Lah, oh. berarti Bapak punya pasukan bahasa sendiri ya, Pak? Sudah <laughs> sampe berarti pintar toh buka buren, Mas. Itu berarti sampe pintar toh. Pintar. Pintar. Pintar. Jadi buka. Kalau <laughs> pada terbiasa itu langsung ngerti. Lah, ini kemana gitu. Cek cek cek cek gitu. Iya, nah, ya. kan boleh itu ya, di yang gue injekkan kau pak injekkan dibuka ya pak? ya, masukkan, dari injek, ini nggak kerasa jadi tadi berangkat jam berapa? 10 Halo Yolanda. Oh, Pak. Ya. masuk-masuk oh, ya Sebenarnya tempat-tempat ada Tapi saya <tip> Karena mereka Apa e, saya lihat yang seperti kocok, Dia pakai roda, tapi kan, nggak ada kalau dia saya kendaraan roda, kalau yang lain mau ikut, Kalau itu resiko, capek dan sebagainya kan bisa ikut, tapi sebenarnya bukan itu pak kan mereka mereka kan punya oh bisa jauh eh, ya banyak sih itu kan ya mereka jadi terus ya iya, gitu, ya, ya, ya jadi Ya, yang lah ya pak begitu di situ ada yang kemudian terjadi ada yang apa? apa? ya, Ya, Pak Dia kan kakinya terasa, Oh, iya. gitu, mental city itu Gak gitu rasa gitu ya. ada dua kali. Turin paling jauh kemana dulu? Semarang, Pak. Ya ini. <gulitur>, <laughs> Jakarta, <laughs> saya ke Jakarta, Pak. Jakarta, pernah Jakarta ya. ke Oh? Enggak. Jakarta, Jakarta Enggak ke Jakarta pernah. Matula, Matula. Jadi, dari kata, ke Jakarta Jakarta saya Pak dari kata, Paket paket kalau mau paling paling jauh ya paling dari selatan Eh juga. kadang mereka juga pakai itu Asyik juga sebenarnya. Aku mau lho diajak goreng gitu. Boleh. ya kapan lho? Eh, nanti kita muter sini deket aja, Pak. Bapak oh, bocek. Oh, Bapak? Muter deket sini, Bapak bocek. Oke. Okay. Aku ikut, tahu punya motor lho. Oh. <coughs> kan beda, Pak. Kalau motor ada tiga, Pak. Iya. Iya. Aku mencari. Boleh, boleh. <laughs> Atau uh, Bapak mau coba bawa motornya kita? Iya. kalian. Eh? Ayam, kan? ya, ikan, ikan, kopi. Ya, ikan, ikan, kopi. ya, ini tadi kopi Ini aku tanya, apa Solo pico. Solo pico. <tuk> Oh, di Ayam, ya? Ayam nah, <tuk> Bagaimana? Ini. Oh, Eh, apa ya? Mbak. Itu kan ada buah yang di dalam sini. Oh, Buah-buah yang mau mie bakso, mie goreng, nasi goreng ternyata pak jadi tadi perjalanan yang paling mengasihkan oke hujanan tadi ya, hujanan pasti Berhenti dulu gitu? Nah, Berhenti pakai mantel lanjut jalan. lah. Danudan? Iya. iya. Asyik, asyik. Orangnya <tuk> danudan asyik. Cari oh, momennya Pak Dar tadi sama ikutnya pakai hijau juga. Saya. Saya kalau yang kirangi kita. saya kan bisa ya Pak. naik turun gunung gitu. Oh iya? Ini hasil orang gunung <tuk> itu. Kunti? <tuk> <di. tuk> Karena mochi, mochi Belakang terminal Oh iya iya iya. Eh nih Kopi Iya. rostingan enak? Rostingan saya enak rostingan iki kiki tapi ya, ya, ya. kopi mas tapi kopi kan, Mau kopi terus makan, itu jari nyebatunnya ya aku dekan, maksudnya, maksudnya motor sih dicampur loh nah, masalahnya itu operasi. Boleh, Pak? dibuka, boleh saya hujan Eh, Yang besar, yang yang apa, Mas? lokal kemalaman ya Lokal Pak ya? Siap yang kuning Hah? Yang kuning, Pak. Yang kuning. Yang kuning lagi. kuning? ini, Ini, Yang Oh, ya dia ada kuning. kuning loh. Oh, masa nanti ini eh kopi <laughs> Ini kalau kopi Nah. Nah kemarin ya masuklah ja, ada mampir mampir aku saya pikir Posisinya hmm. sudah di Semarang, sama murid maju. Ya, masih di Solo, Tiko. nginok sini, hmm. nginok Semarang. Ah, ko, oh, dia yang mau mau nginep? Enggak. pulang. Oh, Bapak Kalau mau nginep? Kalau mau nginep, boleh. Bapak, Bapak Pulang. Pulang, jadi total dari tadi. Ada tapi sih sini berapa jam? sampai 3 ya? Sampai 10. 10 Di buat Jam jam ya ya. Iya. Foto-foto di alun menghujan lagi, batinnya nyangkili solo, mungkin Pak Rin, mungkin Pak Pak. Ikan lebih ini mungkin Ini, ini mas Mungkin ini Oh. ini, Pak oh ya gak usah curhat oh, curhat? <tik> ya, kapan ya <tik> <tik> mohon maaf ya, saya cerita apa, -apa? <tik> saya bilang uh, saya pilih mereka untuk yang bisa ikut ke sini, yang kondisinya uh. ini, ini mohon nafsu kami akan bawa oleh-oleh sedikit. Ini hasil kebun sendiri, pak. Bukan kebun tetangga, loh, pak. Uh, kebun sendiri dan hasil ini. Kebun ya, diambil di kebun sendiri, bukan di pasar. Tuhan. iya, iya. Ya, ya, ya. Jadi mohon maaf dan sempat menggantung jadwalnya Bapak atau lain-lain, gitu kan? Aku hari ini udah jadwal Berarti kita jodoh ini, Pak. Oh, iya. Satu hati berarti kita yang tanya. Eh, habis acara pelantikan, kosong acaranya berikutnya malam. Cuman satu aja dari apa satu hati. Pak nah, pikir itu kemarin satu hati itu loh silat ya, mana tuh silat satu hari, lah? layu sehat, satu hari, satu hari silat. Sebenarnya sebenarnya sudah lama, sejak bapak datang ke pasar itu atau masih di pasar kita? Mas itu di Jakarta ya? Ya, ya, tapi, ya. tapi masih jalan terus ya. Ini saya baru pulang. Di klinik itu hmm. masih jalan terus hmm. ya? ya. Periksa rutin itu jalan terus. Baru beres, kemarin, baru ya. Aku belum janji apa Ya, Ada, udah, kita udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, sihau ya, menginginkan satu ya peningkatan kapasitas gitu ya apa ya, yang dibutuhkan? Ya, mereka ya pak? Iya, ya. ini yang ya. karena kan banyak jenis ya. nah, teman -teman so. ya, ya, kalau sah, seperti saya ya. Ya, kita, semua juga tidak kebutuhan kita ya, ada, oh, dan yang ya, ya, punya usaha hmm. uh, buat cemilan, gitu, nah, Terus uh, ada juga yang saya pengen sih teman-teman dari teman-teman sendiri ini mereka punya skill. Karena ini pak, kalau untuk kita butuh pelatihan? Yeah. Hai alat bantu, Pak alat bantu itu apa? pelatihan alat bantu itu ini harus... ah, nah, kan ada ditulis ini ya pembuatan alat bantu oh, oke okay. alat bantu uh, hm. untuk apa? menunjang geraknya kita gitu. hmm. seperti ini, Pak ah, seperti kursi roda kursi, kursi roda. roda itu tidak. Uh, tiap teman-teman ini beda kebutuhan oke, okay, jadi bisa fitting ya ya, okay. ya. berarti kan tol. alat perbengkelan itu seperti tongkat, oh. tongkat juga sama seperti saya punya ini kan, kita mau di karetnya lebih empuk, hmm. enggak karet lebih lebih, enggak awet. lebih awet dan licinnya itu loh pak. Oh hmm. jadi lebih lebih itu ya? ya. Oh, iya, karena kalau pakai yang pabrikan punya itu loh pak, yang kuning. Nah, Peret. Nah, iya, yang kalau pakai yang pabrikan punya. Dulu saya pribadi itu aku belan, belan, belan. kalau saya sebulan bisa tiga kali ganti kok jebol pak, nggak kuat, nggak kuat, seperti itu. dijalan buat kenapa? buat hidup, apa? macam macam, apa yang dia dia omongin? itu seperti teman-teman yang berkebutuhan khususnya mereka ada eh, gagal mental, gitu ya. itu kan mereka tidak bisa diarahkan di untuk yang kir berat, gitu ya pak. jadi kan kita harus mengarahkan mereka yang, Ap yang Keterampilan yang mungkin sambil mereka bermain, dalam kan mereka nggak bisa dikasih beban hmm, yang ya, ya, berat ya. gitu lho. Ya, ya. oh, kemarin aja pas kos Yandu Kesehatan itu ada yang dimintai KTP, Tadi. itu kan kita Arya balik pak ngambek, nggak mau balik lagi. Enggak, aku dijualin KTP, ya, KTP Itu karena mental, dulunya dia tidak begitu, uh, dulunya sebelum kejadian. dia. Itu hmm. dia kebeban gempa pak? Sebelum ya. gempa dia enggak. Tidak. Takutnya? kadang saya juga takut pak kalau mau deket mereka kan kadang ya kita kan nggak tahu kan ininya mereka kan mungkin trauma healing kali ya trauma healing juga ini trauma healing juga kita perlu nah, mereka atau di hipnoterapi biar pulih lagi nanti bisa kembali jadi yang kehilangan ketakutan ketakutan yang nggak tahu sih nanti bisa dicari cari tapi mereka sudah berapa dua tahun ini ya, jadi di desa kami itu kebanyakan, kebetulan kan, difabel mentalnya lumayan banyak. Jadi biasanya kita kalau kasih pelatihan mereka tuh sambil ajak mereka jalan-jalan. apa-apa, makanya itu mungkin model healing-nya begitu. Jalan-jalan, kemudian dia menghilangkan trauma, bro. itu traumanya pelan, pelan, pelan, hilang, hilang, hilang, hilang. Ketika boleh nanti kembali kan pada... Uh, ya, kira-kira ya, bapak -kira kamu ingin mandiri, jadi gitu, ditanyain apa aplikasi ya agar dia bisa apa ya melaksanakan sendiri dan tidak membebani. Karena ada pilihan-pilihan bi biar mandiri ya Iya, alat bantu kan? Kalau ada sesuatu yang lama tadi ya kerak ini, kerak itu paling nggak bagus bawahnya. Ya udah ada tim yang mendesain, memodifikasi. Mungkin dibuat kelompok kali ya, kelompok jenis yang maaf ya, e, tinggal disabilitasnya ini, ini gereja ini. Lalu latihannya apa? Kalau perlu, kalau semua panganannya setuju, database-nya ya, diperbaiki, sehingga semua dimasukkan. Yang jenis disabilitasnya ini, siapa saja orangnya? Dua, tiga, jadi kelompok ini nanti terus saja dia di kelompok itu Anda nah, oh. betul-betul bisa nanti yang jenis ini apa jenis ini apa jenis ini apa itu dulu habis itu kalo seburung ya gitu nanti kalau jadi karena yang itu nah, ya. untuk kemudian kita bisa lakukan dan itu bisa bekerjasama dengan berbagai pihak ya, sebenarnya, maka pemerintah Kabupaten Klaten sudah melakukan cukup yowes ya, sampai tadi. Oh kurang enggak ada yang lain, tak cek ada dan bisa enggak. Oh dua-duanya enggak bisa, mungkin pusat. Oh enggak ada yang bisa, cuma gulanya koncok. Sing iso, tapi yang fasilitasi kita. Itu menurut saya yang bagus. Dan, modifikasi kendaraan menurut saya bagian yang bisa kita dorong ke apa ya, customer customernya Teman -teman kan teman-teman ya. sendiri. Kamu butuh kan sebarang. Iya kasus, kan. tuh, tadi itu kursi roda ya, kursi roda kan sekarang bisa model fitting yang yeah. cocok karo awaknya, yeah. eh. terus ya, ukurannya kiri kanan besar bagian dan sebagainya itu kan lebih lebih nyaman. Ya. Sekedar begagang, ini opong ini gitu kan semua. Hmm. Karena beda-beda uh, hmm. jenis kendi juga beda. Ya justru itu, itu, kan? itu kalau bisa dikelompokkan kan, Mungkin kita akan bisa memberikan, tapi gimana kalau orangnya satu, enggak apa? Satu pun bisa kita tarikan. lama tadi yang alat bantu itu, kita bisa kerjasama dengan SMK. SMK mana yang terdekat, terus kemudian latihan, ada kalau perlu bisa jadi siswa di SMK, kayak sekolah. Sehingga nanti tapi bisa betul jika kalau mau mesinnya gede kan nggak mungkin kita bantu mesin CNC itu belum apa? CNC nya daya ah, makanya CNC itu. Tapi karena CNC nya apa manual gitu kan, dia lebih gampang ya. Tapi produktivitasnya mungkin kurang. Tapi kalau kemudian CNC nya itu elektro, elektrik dan kemudian dengan tenda kerja ini kan cina, maka dilatih. Itu bisa, Mbak, dengan hasil-hasil, tak tugas sih. Ya. Nah, ada beberapa yang kemudian bisa kita uh, dorong untuk menjadi satu usaha, bisa kita fasilitasi. Bapak nah, nggak wiki, alatnya kan dia menggul bengkong-bengkongnya, karung bolong-bolong tuh, ya. -bankong -bankong ini bolong -bolong ini ya. sederhana ya. Tapi kalau ini sudah perbengkelan ya ini. Sudah perbengkelan, pasti ada ilmunya. Ya. Dukun, ini disini UCP, Mbak. UCP? Apa ini? Ini jawa oh ini ya? oh, dari Jogja oh iya iya, iya itu yang diukur satu-satu ya dulu gitu. saya ketemu orang baik gak kenal saya duduk sebelah saya karena dia afiliasi sama Kanada dia bagi kursi roda. tapi yang umum yang standar Standar. bagi-bagi kursi saya punya ilmu itu dari dia sebenarnya pak, untuk tingkat disabilitas yang sifatnya khusus sesuai dengan kondisi badan, badan maaf mungkin sejak lahir atau kemudian ya di tengah jalan ada kecelakaan macam-macam itu bisa di fiteng pak itu juga harus dibuat nah beberapa yang kan sepogi pak aktivitasnya tinggi ya kalau samain gini-gini soya sosok ngantang peksing loh ha? ngantang peksing lomba manu lho lomba peksing uh -huh. nah sosok untuk di lombaan tangan makan pelaraga gua turu <laughs> <tuk> <tuk> <-elara -gaya> yang toh <tuk> -e bisa salto kok okay. okay. okay. okay. coba coba <tuk <tuk> Oh ini pernah kan sering pak Sering, well well nice <tod uh. Pak. Ya, gue lem ngom enggak sering. Kalau seperti saya kan disab di sab kitasnya itu harap lagi. Harap lagi. Tidiknya cuman separapat, Pak. Hah? Separapat Pak? Ini mentek keras lebih Pak. Perutnya nggak kerasa, Bapak. Bapak. Saya juga lagi gini, Ke bawah itu mati rasa. Ini kan korsetnya pun benteng dewe toh, bentukan terus terus dijauhkan dari jenis sapi jadi mereka mereka ini pak yang jenisnya <tuk> para plegi para plegi pak SCI <tuk> um, itu saraf tulang belakang saraf tulang belakang <tuk> oh, okay. jadi mereka Lepas -lepas, ya, ini, kebanyakan tuh di <tuk> daerah pinggang ke bawah tuh mereka udah nggak terasa <tuk> bahkan mohon maaf sampai buang air besar kecil <tuk> mereka udah nggak kontrol oh. dan mereka mereka itu yang jadi beretan, pakai pempers gitu tidak. Kami tidak sarankan kalau yang punya luka pakai peppers, oh, ok, ok, ok. karena akan semakin semakin parah luka. Ya, ya. ya, ya, ya, ya. Mereka punya cara tersendiri pak, cara samu plastik pak. Huh. <laughs> <laughs> <suara> <suara> mereka sangat cerdas. Kalau salemi naik luar di luar. Samu plastik pak mereka pak. Ya ya ya ya. Yang hemat, close at berjalan. Tadi ke rumah, oh, no. tadi ke rumah jalur KTT kondom. sih, pak, <laughs> saya bilang biasanya sama plastik. Saya iya, bilang, Iya, iya, iya, iya. Kita kalau biasa guyonan sama teman. Pakai plastik kan? guyon lah, kan. Ya. kan? Kalau sudah, kan sewu ya. Iya. Kalau udah kenal gitu kan, akrab nih, Pak. Ya. Akrab dan tidak tersinggung kan yeah. ya? Gitu. Kalau yang nggak kan bisa, wah, sensi yeah. salah ucap ya kekepiannya pol-polan ini Pak iya yeah, iya yeah. lu nih ciri-ciri orang yang sudah klir su bah, bahagia itu kan jadinya, jadinya itu rasa sayang udah bahkan karena iya. ya. yang kubah di Pabel kan Bali juga sama di Pabel Lali itu gabung ke Maten itu mampu. juga enggak kuat enggak kuat karena penting deh bener itu di Pabel lali itu Pak wah aku nek gabung ning katen ora <ridha> tata kumasun kurang mental oh, oh, omongane iki lho kurang <sukur> mental. <sukur> mental, ya? mental, mental, mental mental mental, mental, mental itu kita kita kita kita kita ya itu sudah kumpul bebas <sukur> Pak atine anu lho bebas bebas nyegong perasaan gitu-gitu <sukur> <sukur> tapi yang bagus gitu ya tapi ya oh. tidak terus nyelek terus ngejek terus ya ora ketika tercada orang sudah tidak lagi tersinggung oh, karena apa, hatine wis bodo terus ini Mas Nanang ini kira ini baru lho Pak dia keluar Pak saya ketemu Mas Nana ini 2002, 2012 ya? Ya, belum, ya? Awal saya datang ke Klaten ya, 2012 Itu belum mau Pak diajak keluar oh, kenapa? kenapa? Dia ngancanin mbahnya, soalnya mbahnya tuh piara ayam ya Dia nggak mau keluar, diajak, dijemput temen juga ya. Baru 2 tahun ini ya? Ya, tahun 2 ya, tahun ini ya baru ya, mau keluar belum, Terus tahu, nyobain apa naik motor, dia bisa, malok ayamnya jujur pak Kayanya. nah itu kalau teman wano giri pak wano giri? kaki mantoro, teman peraci? oh iya bahan kukupu giri, oh rasanya beneran peminggat wih kali-kali main -kali. ke tempat teman oh gitu, iya penting nilai kanca gitu ya, semuanya teman wano hari, mesti gini baron pukulnya gini, tinggalin rencan kebijakan pantai, gini lagi begitu oh ya, iya. Iya, iya, iya. kita saling, saling menguatkan. Oh iya, kira -kira kan kira -kira. bukan tidak mungkin ya kawan-kawan berkumpul terus, terus Karena teknologi kan maju ya. Siapa tahu terus semua ada yang berminat, pelajari teknologi, yang kemudian bisa, itu tadi, membantu. Mohon maaf ya, maaf jalan jenengan gitu. Siapa tahu kemudian menemukan alat bantu yang bisa untuk bergerak bis eh diajari... ya. ya, saya kan kalau ada di Fabel baru, saya suka dapat info, bahkan kan dari dokter sendiri yang ya, nah, ngatangi, Pak. Mungkin kami gitu, untuk kita motivasi. Satu buat komunitas. Tapi kalau kalau di Fabel seperti saya, Pak. sebenarnya kalau mentalnya sudah senang Mampu. enggak tersinggung. Saya kalau saya sudah enggak perlu tangannya bahasa itu enggak. Tidak nah, saya membutuhkan, karena malah semakin berat. Oh. Nah, seperti Pak Darmono, kalau dia diberikan tangan palsu, dia Bahkan. tidak nyaman. Tidak nyaman. Makanya siapa tuh besok tangan palsunya itu dikendalikan sama otak bergerak. Nah. Sekarang kan belum. Belum kan tidak mungkin loh. Tidak ada ya. sebenarnya. Hah? Tangan ini, robot itu sudah ada. Tidak iya. Tidak ya, Makanya kan, <laughs> risetnya itu kan, Kutubaku <guluh>. terus. Pekerja itu terus. Tapi fungsinya beda, Pak. Kalau tangan tangan dan kaki itu fungsinya beda. Kalau tangan, misalnya tangan yeah. tawang, itu yeah, yeah, fungsinya yeah. dia hanya pelengkap. Oh, dan, walaupun dia bisa gerak, geraknya kan tidak sempurna seperti tangan. Oh, iya, yeah. betul, betul. Nah, tapi kalau kaki, kaki memang itu bisa untuk <laughs> Apa? Uh, 90 persen kaki, terutama bawah lutut ya, Pak. Uh -huh. Yang bawah lutut itu 90 persen dipakai. Okay. tapi seperti saya nih, saya atas lutut Atas lutut. Uh, saya pribadi, saya punya pak, nggak tahu. saya nggak nyaman nggak nyaman? Uh, padahal saya punya, mohon maaf, yang impor punya, oh. tapi nggak nyaman dan gitu. lututnya lebih tinggi? iya, tidak nyaman tapi nggak nyaman? nggak nyaman, gitu. saya lebih nyaman pakai ini okay. tapi pakai kursi roda? Enggak. lebih pakai itu? lebih baik pakai ini sempat pakai kursi roda, waktu itu baru kecelakaan, kaki yang ini patah 4 tahun yang lalu, kecelakaan. Ini patah. Ini patah sampai pinggul. Jadi saya sempat hampir 2 tahun itu pakai kursi roti. Patahnya apa? Kecelakaan. Catuh. Seberakan mobil. Yang satu sudah? Sudah amputasi. Di nah, sini, kecelakaan. Lagi cek dashboard. Eh, dimakan di Bintang, ya? Iya, Pak. Ya, ceruk, ceruk. Seger-seger. Loh, ini loh. Apa gue mau, udah mau. Dudahan gitu loh, Kalau tiap hari kok Apa ya ya bareng bareng, eh juga, juga, mana apa? Jeruk segar. dilaksanakan di bulan November ke Suren berbicara-bicara mula berbicara memiliki bengkelas ya, benar-benar? pisau enggak? tuannya apa? masak dirembut aja duanya ini lho pak, kebukaan bengkelnya ini, apanya ini jadi lebih, lebih detail gitu ya ada banyak orang yang yang sebenarnya juga peduli dia pengen bantu, tapi kan enggak tahu Nah kadang-kadang maaf, maaf ya akhirnya nunggu kaya keret, nunggu kaya kursi roda, tapi kursi roda ini ya rapit, ya. beda. Walaupun yang sebetulnya uh, orangnya ya harus maturnuh dikasih. Tapi kebutuhannya, wah aku nak bisa sing kursi roda di fitting, gaya, lebih bisa berani aduh ya mas. Tapi biasanya kalau ketemu nyaman saya, itu saya akan mengarahkan pak, nah. dengan kebutuhan eh si, uh, uh, penerima kan artinya kan kita yang, uh, artinya kan kita memberikan yang bisa bermanfaat. Apa, uh, nah, itu yang kembang senang gitu. Ya, iya dari dinas sosial pun kalau uh, ngasih korroda ya, kan dana masyarakat dalam sakit. itu karena mereka apa? enggak tidak istrinya pekerja, istrinya tanya sama kelompok oh, organisasi uh, setempat. Iya, iya. Kan setiap kabupaten kan ada. Nggih, nggih, nggih. Benar itu. Iya. Wah dan ini jeneng -jeneng, aku mudah. Dan ini masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masak masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, masukin, Tapi masukin, masukin, Saya pernah lihat di mana itu pengen, ya. nanti naik undangannya -undang, ya, no, itu pasti kini Indonesia itu dulu saya lihat gimana mana hotel apa, ya. belajar masih, belajar masih itu, itu modelnya sudah gitu. akses, jadi putar gitu, tangga terus pasti, tidak kawankan disabilitasnya, nanti yang mau lurus ya oke, okay. yang tadi lewat dengan kemiringan yang enak gitu atas Raksol sama tamar mandi, ya, tamar mandi itu, di pemerintahan itu jarang yang akses Seperti di kabupaten itu di itu juga... ya, ya, ya. Fasilitas umum Iya okay. Saya aja kalau mau pergi gitu ya pak di jalan itu kan nggak semuanya akses, makanya kami tim satu hati itu kalau pergi mesti ada ada pendamping, ada pendamping beberapa, ya artinya kalau kita di jalan okay. tidak dapat yang akses okay. untuk kita ini kan okay. pendamping kita relawan kita yang relawan pak. Ya, ya, ya, ya. seperti nah itu tadi kalau nggak dibantu relawan mungkin kita susah. Oh, sebenarnya kami Pusah. juga pengennya sih mandiri gitu pak tapi memang kita banyak kekurangan buat soal kita, kami ya, banyak kekurangan karena nggak ngerti dengan kebutuhan yang ternyata sangat customized ya bergantung orangnya bergantung tingkat disabilitasnya jadi kayak di Thailand itu ya ya benar juga ya paling tidak ada satu gitu ya satu yang khusus kalau saya masuk itu lebih, lebih luar karena saya dulu pernah pakai kursi roda saya juga jadi merasakan apa yang mereka rasakan itu itu di rumah sakit loh pak di rumah sakit itu kamar mandinya aja tuh ada mereka untuk disabilitas ya, gitu. ya. tapi dikunci ya, di kunci jadi ya, ya, tuh ya. saya sampai di bu saya pinjemin tongkat saya bilang saya kalau bisa jalan ngapain saya pakai kursi roda saya bilang gitu saya oh, ya, ya. biar bisa jalan masuk ke soalnya nah, kalau dikunci teleponis yang aneh mungkin mau ini kunjungnya di bawah jalan, Pak, sama yang Obedi Pemad Aduh, saya bilang, aduh rasanya di kamar Bandung mau saya tendang gitu, kursi. Tendang aja Tendang Kelir ping nendang-nendang Mau nendang nggak? Sih nggak nendang deh, ya Sampai jua tos, ya kan mana mana <tinyo> <tepat tinyo> ya, ya, mas tendang, lega, jatuh segah, lus nasi di depan, <tinyo> <tinyo> <tinyo> lama nggak di lus malah mau memang oh, <tinyo> aneh, butuh kan, kasih sayang Icha nih, kasih sayang <ken> <hisa> oh, ya, ya, ya. Maka sekarang saya diangkat dari pelajaran itu, kalau mau terbang ada kamar-kamar dari disabilitas itu gimana? Sekarang kalau membangun gedung siapkan akses macam-macam itu. Ya. Biasanya kan akses jalan, lift, gitu ya? Toilet ternyata ya, Oh, Lalu, di belakang ya. sudah timnya yang lebih Seperti di kejaksaan itu sudah mulai uh, akses. Cuman ya kurang ramah. Ya biasa. Memang ya. jadi tai kelas lah gitu ya. Eh, tanya ke kami itu sudah dibikin. Jadi sebelum dibikin, sebelum dibikin itu hanya iya. Tapi kalau sudah dibikin baru ah. Tapi kan nya pas, pas, sudah pas belum? Ya belum tercuma. Nah. Dengan dalam perencanaan itu memang dilakukan oleh lalu wakil dari kamu dilakukan oleh Itu memang, dilakukan oleh lalu lulus. Itu lalu dilakukan oleh lalu lulus. Itu lalu dilakukan oleh lalu lulus. Itu lalu Itu Karena dilakukan disabilitas Itu lalu dilakukan oleh Itu lalu ya. Contohnya seperti ini Pak Belum Sudah akses tapi belum Suaranya belum Wali desa banyak loh belum akses Ya belum Kan orang naik sini Itu kenapa dibuat? Ada Kapan ada. itu dibuat? Itu dibuat pada saatnya rasanya Itu pun karena teman-teman main ke sini, Naik ke situ dibobong ke sini Dibobong ke sini terus ngomong Nah ya, contohnya itu Pak Guru Oh, Ya ya ya Jadi apa? Dibuat Pak yang gini, aku langsung, sesok, sesok 3W, 3 yang pakai, apa namanya, pakai uh, uh, mas, bongkar pasang, banget, bongkar, bongkar, ada kemiringan 7% itu saat ini, w apa nyubuh satu-satu, satu, -satu, satu itu 10 cm, satu meter sepuluh senti, jadi panjang ya, satu itu ya. Naiknya sepuluh senti, sepuluh senti itu panjangnya satu. Atau kalau tidak memungkinkan lift ya? Tapi kan kalau lift, benernya ya. kalau untuk menghemat tempat itu seperti sini, pak. Oh. ini pak. Ini panjangnya ikuti sampai kan nah. situ aja pak, sampai. Iya nah, tapi kan bolak-balik mas. Enggak usah bolak-balik, tapi Kak, ini, ikuti rel pengguna kasih belok sedikit aja pak kalau 10, 10 meter itu? 1 meter itu 10 cm 1 meter 10 cm kan ke kemiring aja iya ya. ya. jadi, jadi kalau senti naiknya 1 meter kemiringnya oke oke, kalau di sini sepanjang ini caga, tekan caga ini menurutmu ini sekali 6. aliran gitu? 6 meter bisa di situ ya? iya di situ Rene tentu jadi, si Rene ngikutin bangunan ini lebih nyaman, lebih nyalakan tempat. Maka <tap> yang nah, seperti itu kan banyak mengangkat tempat. Ya, ya. Iya. Makanya umpama membuat ini, kan di, umpama dari situ, ya? Kan? Sambi -sambi. Situ makrorono lah, ini. ya. Itu aja ini itu ini mantun eh, seramai, eh, seramai, eh, seramai, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, saya yang eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, motongin kacang eh, eh, eh, eh, ada di YouTube juga udah masuk ya kayaknya. Jadi cibulek-cibulek. Wah nice. Sama kuota teman-teman untuk di, itu pak. Kuota teman-teman untuk ke, bekerja, ah. perusahaan itu kan baru berapa persen kan dari ah, ya? ah. teman-teman di <tuk> oh, samping itu. Makanya nah, kadang-kadang ya diperjuangkan ya apaan itu tuh perusahaan itu. Rasanya bergaya lah sudah di perusahaan. Tapi kita jadi off takernya. Ya. Ya. Selamat juran paye. Betul kubayae yo. Paye. Betulian aja betulian yo. Enggak benernya bentukah. Ibu Pak salam. Salam aja. Nah. sehari saya gitu Pak. Eh pagi. Jujur, lagi tuh kerak Ada satu, tetap satu-satu. Ya -satu. rasa dipotong apapun pun Kenapa nggak mesin ya bisa saja nih? Bisa. Kalau si mesin, tapi kalau pakai mesin pak dia nggak kerja pak, nggak ada kerja. Ada <TIES> dia kan yang ini, kan lebih lebih beloni lebih Ada bisa. Bagian pemasaran pak, ya terus terang saya cara... seperti kalau istilah masuk gajah itu saya nggak belum bisa. Belum bisa. Apa? Ada manual, pintunya sempit, toh tidak ada. Karena belum ada yang ngajarin. Oh, gampang Iya, makanya itu juga ada usaha kuliner ya. Latihan <laughs> <laughs> usaha kuliner, jadi untuk produksi sampai ke pemasaran. Oke, nih, bima, bima, nih. Tom, Tom, Tom. Ya, pengen produknya kawan-kawan, masukin lapak Ganjar. Oh, iya. Kalau enggak, Sabtu besok aja, pakai judul apa ya, kurang Berkenan enggak, umpama kira-kira, produk kawan-kawan di papel Enggak tahu itu judulnya mengganggu apa enggak. Ya? Uba. Uba. Enggak Uba. ya, Uba. Enggak. Uba, umpama. Ya. Jadi Karena di Fabel kan udah lebih ramah, Pak, oh, iya. dibanding nah, Iya, iya, iya. <laughs> maksudnya gitu kan, kita hati-hati, ya. Mbak. Tidak. Jadi, kita dulu ngomong tunarungu, menurut saya halus. Tiba-tiba mereka, enggak. kami kelompok tuni, Pak. Nah, aku ngomong dari kelompok baru kita ganti sama kelompok tuh, aku ngomong kelompok tuli itu seneni Wong Lian nih. <laughs> <laughs> ini kadang-kadang ya pilihan itu juga. tapi kebanyakan kalau kawan-kawan uh, tuli itu lebih nyaman kalau dipanggil kawan dulu. Ya, makanya. makanya kan perlu. nggak sampean yang nuno. lah ya. aku desi orang itu, tunarungu, menurutku halus, dia lebih nyaman tuli toh. terus kemudian aku nyebut tuli seneni Wong Lian nih. Kuna rumu pak, kuna. Kau nah, nta wamong bede yo. Ya, Motor <tuk> sember, aku <tuk diajari gitu. Sember mah berasam pelabok sember. Tuh, tuh so, yang ngurusi apa Pak Ganjar. Jadi nanti <tuk> coba, kalau enggak minggu besok ya tak berke, tak ya, leboke, jreng, sampein masuk. Duit kita? Ya. Nggak. Terus, dan nanti ini produknya juga bisa dikemas. Jadi dengan latihan pengepakan bisa api bisa main yang ini 17 lebih berapa kilo ya 17 ini api ngono kira-kira gani muda muda ke Enggak diajarin, oh. mas. Tuh juga ke contoh-contoh panganan sing hasil latihan dipakkinan Oh, itu aku ngelatihin. Aku seneng ngedelek ya. Siapa aja? apalagi kawan-kawan dari komunitas ini? Mas Nas itu di sini juga latihan sama SRK Center. Tadi Tapi dari pengen bengkel, yo aja maaf ya, kadang-kadang ada ibu-ibu serius, wah ini mungkin juga Dekat. persamaan ceder ya toh ini <laughs> tak terkena serius, berharap bengkel, makanya enten ini kalau genderek lah, enten ini genderek lah, kan pas gitu ya, pengen bengkel, bengkel, ini saya pengen makanan, makanan, ini kita lantai, saya pengen yang dikraf, yang Ya tapi kaos, nyablon kaos, mungkin desain gitu toh, itu satu-satu, atau buat alat ini. ini mohon maaf ya kadang-kadang saya juga pas ke itu ketemu minta tadi mbak palsu minta e, roda kursi roda minta kerap apalah macam-macam. Nah kalau teman-teman punya produksi itu kan aku tinggal pesan di situ. Ada yang beli cap kita. Ada ada pengusaha nanti ada pegawai yang menungguin sok. lagi contoh mas contoh hasil latihan, ini hasil latihan kafe gitu. Nah, gini, bu cerdiki gini, gini mas, krip, blue, krip, ubi ungu, raut itu, rautnya pas-pas, jadi pas-pas gitu, nah, pas -pas, pas -pas, pas -pas. nah di sini apa itu? Isini loh isinya ini, ini raganya mesti lo larang. Enggak, sambil dilatih ini ki, roti gaplek, ono kiri. Pastel Banteng Apa desainnya anu 3W? Oh Mpeng jagung Keriuknya ceriakan harimu Barang ada harimu Ya ada harimu, sampai harimu biar ceria mas Harimu kue bantriak terlalu dibuka Eh, maka ini pasti Lius dong, kenapa ini basik di terus Bang Lio Makaroni Bang Lio, enaknya sangat kerasa Bisa mas Iya loh biasanya bungsuayan potjonya nih lho Katanya potong di kepala. Yang dilepas? <laughs> eh, sabuah mas. Sebenernya sabu, bare, jangan bar makan be. ceria nggak hariannya? Coba. Harinya. Rasanya dia. <laughs> mas, coba, rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Rasanya. Kayaknya keren. Tak matematika kaya aku ya. Iron gintang, deh. Iron aja saya so. Jadi ini akan mempengaruhi bakso jamur goreng Yunani. Wih. Menurut oh. jenengan yang paling gampis di sini, Mas. Menurut jenengan loh. Wih, gimana? gue jenengan gue. <tik>, jenengan budi <tik>, bu. Nih, sih. Yang paling gampis budi di sini nah, ini plastik ini ceria, Mbak iya plastik kening lu gunung jenengnya ini apa judulnya coba Mbak? payek momo bu, ini mana payek bumur payek gurih bumur ini lu yang terkenal, Mbak-Mak, Iwak Payek gitu lu yang terkenal, Mbak? ngomongnya Iwak Payek ga kok kacang lagi, Mbak? ngomong hah? hah? hah? hah? ga kok kacang, bukan kacang lagi, Mbak, itu di protes, Mbak Payek yaudah, Mbak Payek ngomongnya nangentik Iwaknya artinya apa? Ikan ya, beda-beda oh. ya, bisa. Doang jawa yang ngasih muni bener kan? iwak tempe kan ada, bisa kan kan, kan punya. Kan ya Keren, ini. ini latihannya oh puluh sembilan ribu dua ratus enam ngatun ngatun ngatun dua puluh cocok dua cocok dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, apa ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, dua SRC, dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, dua HP, nanti akhir tahun, itu kita biasanya kurasi keripik ini yang enak di panganan, yang enak di jajanan, yang enak di dikumpul ke di turur <tis -tis> yeah. terus kemudian yang enak-enak nomor atas di lomboknya jadi siji ditunggu, jadi parsel wap PPNS akan tunggu terus dikandunggu nyenang ke jadi apa? <tis> ayu, gaya ambil promo terus terusan, tentu nah, kau masuk lapak ya sebuah minggu justru sampai merdu, sekali kali juga sampe nganu latihan mbak, dilatih promosi, misalnya gitu zamannya mensas lah, sampe ngirisi kaca, sampe promo dewi, lah kerja saya tiap hari ngirisi kaca, percaya nggak ini, kuat enak kenan, video siapa mau beli di sini, oh. Lho. Mencari mereka pegi atau? Bener. Larang. Larang gila nyiri singan gitu, bener aku Iya benar. Kok larang mon? Coba yang nyiri singane isola. Hale kayak aku. Hei, ngapain kalian larang gitu? Karena mau tertarik mon. Iya, tertarik. Lo cerita nih, gak? Ada orang di Perancis di Sumpit, Sumpit ini tanggung ide, perkembangannya kan topeng nendi, gua, di gua, di gua ini cerita Sumpit itu tiga wil, non Deso, Kabupaten Semarang. Oh ran elektrik, gua nak jarak soalnya tekan Semarang, di diukur kurang puluh meter Kalau nulis soalnya muda muda, kepo belok belok. Nek diukur tekan di ibu kota Jakarta jarake semene sumene 190 meter. digawe kanggo tanam. <tuk> diceritake. Gitu. Wong kono -wong iki disimpen <tuk> Tuk ini larang padahal dia sumpah, ya. si api Ceritane penting. Dadi jenenge dodol enak cerita. Apa Padahal ini aja dengan nyari proses, saya wagen diwini. nilai tambah eh, foto nih, foto, foto, foto, foto, foto. Iya, iya, iya, Eh, gini, nih, nih, ya nih. Saya punya, nih, nih, nih. Nih, Eh, makan gini, nih, nih, nih. Saya <tilla> tersungging bisa tersungging <tilla> terus pengen tukuh terus yang iya, ada ada minta, terus coba kali urutan sampean apa? Belum eh, di nah, nah, nah, nah, ajar nah, Ajar apa? Kom, nah, nah, nah, nah, dajar nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, lebih nah, nah, nah, apa sih deteknya ngomong? kata, postingnya dulu kata kata, <coughs> <Gau> yam, <tun> <tun> <tun> <tun> dekata, om apa telur, Kalian ngomong ayam di se sekun. ayam Engga, <tun> buntun, bu ten, ayam kampung? ayam mati ya. Mati. Tunggal, nah, dibinari, <laughs> <nggak oyukata>. oh, <laughs> nggak kan ada di <Sakti>, binariyo ke atas ya ya. apa, Mas? organisasi. Ya Gajian. <gak> Gajian. <gak> Gajian, Ada honornya. Ini eh cukup cukup nggak cukup, kerja-kerja, yang yang kita sih kita itu punya jiwa sosial. Oh ya, mau punya jiwa sosial itu hasil seberapa pun kita terima. Uh oh, luar biasa. Ya rampung usaha dari ya, Slambo. Kerja di yayasan itu? Bukan yayasan, itu. organisasi. Organisasi kabupaten. Oh organisasi kabupaten nah itu pendapatannya untuk gaji itu dari mana dari APBD oh dapat bantuan dari APBD ibah APBD ibah oke oke bagus jenengan pak serabutan ini pak tukang tukang ngomong tukang kayu tukang batu. tukang ribut pokoknya paling rame kalau ada saya oh pokoknya apa-apa iso nih nggak ribut pokoknya nggak ribut jadi buah nih pasang papa caget? harus mana jagrak kamu gak ingin kursi kayak mana caranya lah pak? pokoknya bisa pak? pak? hidup ya? bagus Gat. ya, kita mau eh, ya, tetangga oh, ya. nebas. oh, ya. <laughs> tapi yang mahal ngiketnya pak ngiket tuh Rp iya. biar, ya. biar ya. sampai jatuh oh, biar, biar jatuh Rp 4.000 nah, pohon nah, nah, jadi kok nanti nanti ada ya? ya. ntar 10 bisi atau 12 bisi baru dituruni oh, banyak nanti nah, nanti yang hari 2. 2, 3 gitu rugi nih buat ongkos naik turun ya Sampai 4 ribu. ribu, berarti satu pohon pohonnya seharusnya berapa bayarnya? tapi ini resikonya tinggi Pak Hah? yang lain itu kan, resikonya tinggi itu 500 tinggi. pohon anug terhadu itu Pak satu ya, Pak. pohon? betul tergantung itu ada yang serahus, ada yang oh iya itu tebas itu yang ikat, yang ikat tuh pakoran, gulian sekian gitu tapi nah, udah bayar Jadi kalau bisa dipelompok-kelompok, nanti tingkat kebutuhannya apa, terus baru disesankan. Coba makan ini? makannya di dua tiga yang menek. iki butuh H2. Mau H1, tapi h <tuk mencari> <tuk mencari> ya, ya, nih, Pak. ya. mulai isin. ah.. belum isin. lho. Oh, mulai okay. karo isin Pokoknya mulai lagi. Ya, kita bikin <tuk mencari> tongkat kayak gini, <mencari> Pak. Ya. Kalau ini kan pabrikan punya kan amonium ya pak. iya. iya. Nah, Kalau itu sudah diukur anu ya masing-masing gitu. -masing, nah, ya. Jadi sesuai dengan. sesuai makanya <laughs> Kemarin <laughs> saya saya baru pulang dari NTT. Itu di sana tongkatnya teman-teman uh, yang pakai tongkat ini jebol semua Pak. Mereka oh, nggak pakai karet jebol. Dan ternyata oh, harga, harga di sana. <laughs> Tongkat itu di sana di atas dua juta, sepasang. saya <tis> ekspor ya, ya. paling tidak untuk bantu teman-teman. Akses saya ingin to oh, ke toilet. toilet. Kata toilet, kata toilet sini aja mas. Di ruang kerjaku ini. sini, sini. Apa? Oh, kan? mencari toilet ya. nanti dicariin, gara di <laughs> oh, biasanya ya, aku nanti lagi ukurannya apa Oh M M, M gue cewek ya keren banget Mas Darman mau ngat ini M emang M? ya, nggak ukurannya di pas-pas lagi Mas ukurannya disesuaikan perkeh nggak? usah nekem,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 Biasanya, ini mamsir. Muka kosong, kowe karo-karo mamsir. Anu, memang mbak, ya? Ini makan durian. Ini loh, jadi cukup pengen diusir. Lebih lebih Tapi, emang orang bikin jam, tapi kursi, kursi bikin jam. Tapi, emang mau terus jauh. Tapi, emang mau Awalnya kursik ini 144. Kan? Yang puter muter ke kanan Tapi tak, sih sih. Eh ya, ya, kalau aku yang pegang yeah. uh. Takut kejebak. Takut kejebak. karena sekarang yang terjadi bukan yang lagi. Curhat Curhat. Balik-balik ay, balik kanan. Balik kanan, balik kanan ya, ini yang tercewa ya, ini pegang, jadi angkutir Pulanya ditemuk terus kejang. ben Ben Jangan saya sana. emak Allah fakir ya, ya. Nah <Munich Royal> enak semen, nggak di ayam ayam ya ya Terancam sini ini terancam dan tidak mengancam hidup tidak tidak terancam kamu sama itu apa? enggak, enggak,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 Kumpulan, Pak, Kumpulan, Kumpulan, ya? ya, yang nyunggu apa Jandanya ya, <laughs> janya, tidak hanya, nah. <cukalan> from Posyandu, ketemu <laughs> istri juga, S.M.S. buku, coba ini, buku, coba, buku, coba, coba, coba, Oh, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, lo radio ini? Enggak, <tuk> pas atas rati-rati Oh, di acara radio <tuk> <Loh>, di ini saya dulu sepeda Nanti ini udah apa lagi ini apa hah? pas namanya bayar pajeknya yang Jakarta tuh kurang nengelaten ini tahun pira <biru> ya? 2002 juga ini mantarnya siapa ini? cemong mas cemong ini rambut pajeknya loh <laughs> kita akan susah pak jadi susah pak ada orang ini susah lah, carane dibayar pak nih enak itu boton oh iya ya kan dibayar ini lebih banyak ini bayar, tertib ototipe iya kosong iya mati oh mati? mati tidak tahu, tidak hah? aku pembebasan ini Oh, <laughs> keren, ya. ya, keren nah, ini apa, ya, gini, ya, gini, ya, gini, keren Iki, keren ya, gini, ya, gini, ya, gini, ya, gini, ya, gini, ya, gini, ya, gini, ya, gini, kan gini, ya, ya, gini, ya, gini, apa ya, ini pak? ya itu. ini itu itu. oh ya. bujangan ya, ya? oh oh saya ini oh ini pak. lu? lain kan tadi berdua berdua makanya dia ya. tenang kamu ambil Wah itu rata gede, oh Wah rata lah WBC, aduh WBC Roto Ini saya gantung mas Ya aku mau jangkui ya Aku mau jangki mas Kita berikirin mas Mas ini Bari hibur Yang lain soalnya boncengan kan cuma sendirian tadi Gimana? Yang lain kan tadi berdua-dua Makanya. kan nya Iya sendirian Tenang bro Yeah. <laughs> Rene ya, Rene muter beli taman dui. Balik nih Rene but that is good. sendiri ya. ya kemarin kerakitnya sendiri kerakit jadi dulu pesan di aglilan cuman saya akan di kemarin motornya rusak jadi dulu ya, pesan saya terus, saya, terus akhirnya diperbaiki sendiri dimodifikasi ini dirasakan sendiri dan ternyata menjadi uh, alat transportasi yang nyaman bagi saya dan kita bisa bonjeng di sini pas mikirnya ratus, <laughs> siap <laughs> cuman bahayanya kalau beloknya kanan, kalau enggak pegangan kadang dulu ada yang di, kawan diwaktu itu beloknya kanan, cuman enggak pegangan itu jatuh oh kebantingan oh, no. oh, bahayanya yeah. cuman kalau beloknya kanan iya yeah, iya yeah. kalau yang motor seperti jadi motor -motor yang ini jadi motor-motor ini sebenarnya bisa dimodif, yang dimodif yang... lagi ya? Bisa dimodif lagi sesuai kebutuhan. Nah, kalau tadi kita diskusi, yang diperlukan itu mbak, keahlian apa yang dimiliki atau bakat yang dimiliki, kemudian kita latih, baru usaha. Usaha setelah pelatihan pasti peralatan. Peralatan yang dibutuhkan adalah perbengkelan. Perbengkelan berikutnya yang dibutuhkan ya, nanti belajar desain-desain dasar dari sepeda motor, sehingga ini bisa aman. Dan kawan-kawan ini tadi rally touring dari Kapen berangkatnya jam 10 sampai sini jam 3 Dini, 5 jam. Istilahnya berapa kali mas? Dua, dua kali. kali. dua kali. Lama tadi istilahnya? Yang lama tadi pas makan itu. Oh pas Tidak makan selalanya. lama. Oh, makanya tiga piring ya itu ya. <kutuk> Hah? Rp. Rp. Rp. Oh, <kutuk <kutuk> <kutuk> <kutuk> ya. nah Inilah. Kawan-kawan yang cukup kompak dan kita mendapatkan masukan banyak. Oh ya, yeah. pesan ya ini dari teman-teman. Mereka butuh akses sehingga fasilitas-fasilitas umum itu diperlukan. Tadi yang banyak toilet ternyata. Toilet umum itu penting untuk disediakan buat kawan-kawan kita. Jadi saya tadi habis dicubit <laughs> mendapatkan kritikan. Dan saya senang itu karena ternyata yang kita bikin juga belum tentu pas. Eh, rumah dinas saya itu ternyata miringnya masih ketinggian. sama toiletnya jadi kunci pak. ya. ada kemarin pengalaman di rumah sakit toiletnya untuk kawan-kawan di ini dikunci. karena kebelet terus piye. <laughs> ini. rest area juga gitu pak. sama ya iya, rest area jadi dikunci. jangan yang dikunci. sakit rest area untuk fasilitas umum dan. ada anjurannya kalau untuk akses yang pakai korsi roda itu, jangan langsung... Ramnya itu RAM setiap 1 meter, setiap 10 cm itu 1 meter panjangnya Setiap 1 meter, hanya 10, 10. 10, cm. 10 cm. Jadi setiap 1 meter 10 cm, jadi naiknya 10 cm, 10 cm, 10 cm. 10 cm. Jadi tingginya 10 cm, panjangnya 1 meter. Oh iya, setiap 1 meter Sembilan cm, nah, iya, iya. sepuluh nah, 10 10, cm, sepuluh kan nah cm, sepuluh nah, kan cm, sepuluh nah. nah, cm, nah, iya. sepuluh nah, iya cm, sepuluh cm, sepuluh cm, sepuluh cm, sepuluh cm, sepuluh cm, sepuluh cm, Setiap cm, meter? cm, sepuluh cm, sepuluh cm, sepuluh cm, setiap sepuluh sepuluh jadi kalau panjangnya 1 meter dia miringnya 10 cm ya, mir Enggak tingginya 10 cm miringnya 1 meter Kebaliknya lingkungan miringnya Berarti 5 nah, cm 5 ya. cm Jadi kalau misalnya tingginya kajokannya itu 20 cm Itu panjangnya ram itu 2 ya, meter ya. Pokoknya setiap 1 meter 10 cm, 10 cm tertingginya ya. Nanti yang 1 meter kedua 10 cm lagi ya. oh, gitu tak? 10 ayo, naik lagi dari 10 cm itu, nah, iya. dari 10 cm pertama. Nah, iya. Jadi yang meter kedua 20 cm tapi lebih nah, landeng. Nah, nah, nah. Menutah, bro. Gitu, ya. bro. 10 cm 1 meter Kemarin Mama tuh aku <laughs> ramu taku mudung. Masak ke Pak dia apa? <laughs> Jadi gitu. Entar <laughs> <laughs> oh, kemiringan <laughs> 10 cm karo dudah apa beda. Iya iya iya. Ada bumbu. Gitu. Iya iya iya. Jadi ini masukannya. Jadi untuk wasum-wasum akses tadi kemiringan untuk toilet. Tahulahnya yang banyaknya itu yang belum akses untuk pengguna kursi roda. Pengguna kursi roda okay. yang dibutuhkan apa? Karena api? untuk pengguna kursi roda itu pintunya biasanya lebih dari tujuh puluh, delapan Lebarnya. Oke. Okay. Terus kloset duduk. Ya. Yeah, itu yeah, yeah. sama ada pegangannya. Pegangannya. Ya, betul. Karena kan mereka harus transfer kan dari kursi roda. Dari rodanya. sini, ya, betul. harus ada pegangan. Ya. Yeah. Aku udah lihat tuh. Bandara ini ada pegun sini. Bandara res area juga udah ada beberapa tapi dikunci Dikunci masalahnya Dan masalahnya itu kuncinya ada gemboknya Kalau kuncinya orangnya gemboknya kan rapopo ya Bisa dibuka Dan terima kasih teman-teman sudah dolan ke rumah saya Ini mau balik ke Klaten ya? Wah hati-hati di jalan Kayak lagunya tulus Hati-hati di jalan Kapan-kapan lagi, jumpa <laughs> di penang Pak. Oh, ya, sampean jadi untuk. salah <laughs> tingkah Pak. Loh, salah tingkah piye? Yang penting ora <gue> salah desain. <tis> eh, itu kamu boncengin Pak Ganjarol bukan Bu Atiko ya, Pak ya. Iya, melane Bu. Gimeter malah. Enggak jalan. <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> Oke, okay, teman-teman. Makasih. Ada barang yang ketinggalan, gak tadi? Oh, kaos, oh, kapan ya. Oh, ya. ya? Eh Kapan? Kapan? Kapan? Belum. Kapan? Ya. Ya, bersama, ini Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? sini Kapan? Kapan? Kapan? Ya Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Oh, <tuk> berdua terima kasih banyak Usain, terima kasih ya jangan terima kasih banyak kapan-kapan okay. okay. okay. kita berjumpa lagi pak oh, okay. okay. ini apa senengnya itu punya kita kan ya dia ini helm di desain spesial. Bantu Bapak, saya naik pes. Bapak mati. kasih helm ke ini, yang lain tar meri <laughs> <co, enggak> <laughs> <Mary. laughs> loh. Gak usah, mongko cok. Gak boleh meri. Lo mong Jv <laughs> <dewe> butuh bahagia <laughs> malo <laughs> <lho>, mong. <lho. laughs> Siapa tuh helm ini membahagiakan mong. Jom meri. Langgi berat. Iya, langgi mm -hmm. berat. Cepat cepat bego kami bengkel kan pinter cenggul loh, nanti dicet mana di ya, besok pulang dicet dicet ngecek aku dilek poro-poro 1, 2, ya kok raget tak wih hahaha hahaha hahaha hahaha Ren ah, ya, berarti ya. Duren Oh ya. kayak layak tahu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, you iya, pak iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Pak, foto dong, yeah. okay. <laughs> iya, foto yeah, yeah. <laughs> pak Oke, iya, iya, iya, iya, kita juga, tanda komunitas mau ditandatangani Pak. Gua dilelang. Lem, sudah tanda tangani Bapak semua itu. Lemnya ditandatangani aku mau gonceng Pak Gan. Pak, yang terlalu. Ya, harus keluar. Lah masa kowe tanda tangani bathukmu ya piye? Guyu malan. Oke. Terima kasih Pak. Kao saya. Alasan punai, eh, <tinyan> oh, e, nah, gak usah. Hei, ditandatangani Titan ini, Pak. Motor, e, tak, eh, sakitin ya, eh? oh, motor ya, eh, Motormu? Nah, eh? ya udah, ini, Pak. Titan nah, ini, ini <laughs> Motor <tinyan> bayar Pak. <pacu, kebe> bayar <tinyan> orang loh. <tinyan> <tinyan> <tinyan> oh, no? teteh lo? oh, ya, ya, ya, ini, Oh, iya, Oke, apa lagi? Ini Enggak, dong. oh, enggak, oke, begini, apa kita, Pak? hati. Oke, enggak, ya, Pak kita, yeah. Pak. mobil murah, mobil murah, mobil Ya. Hmm. ya Pak. Oh, okay.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 Pak mono, motornya, desain khusus tanknya sesuai dengan kebutuhan tangan ya desain beli ya mas ya? iya, ya. ya. ya. ya. ya. gas pindah kali jadi, terus koplingnya? gas, gas rem, oh, gas primer. koplingnya jadi satu Gas skopling jadi 1, persenelengnya sendiri, oke okay. jadi modifikasi, nyontos apa mas? ide sendiri pak, karena semangat ingin hidup lagi nih oh, karena burukan dulu iya iya, dan dikasih karet ya nih? iya oke, okay, okay. jadi mau balik iya, iya. lagi ke lakai oke, natenuhin ya hati-hati, jalan iya, iya, iya, Aten iya, ya. <laughs> hati -hati siapa? Siap, Mampir. <gir> <gir> Oke, Bro ya. Oke. Jati ya, mbak ya. hati ya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Jadi, ini apa-apa, <gir> Semangat loh. Pak. <gir> pak. Oh kok. Entar kan kok ya kenal. Eh, hati-hati komunitas menurut saya menarik ya dengan anggota yang kurang lebih 70-an orang mereka menghimpun diri untuk saling menolong membanggakan sekaligus mengharukan karena mereka punya posyandu di mana mereka bisa sharing jadi ada yang problemnya cukup serius karena mentalnya juga terkena maka mereka mencukur berbagi perasaan yang kedua tentu saja yang cacat eh, fisik umpama mereka saling menguatkan dengan mengakses kira-kira agar mereka bisa hidup mandiri apa yang dibutuhkan. Surprise buat saya karena dia touring pakai motor dengan modifikasinya sendiri-sendiri datang ke rumah. Jadi saya mendapatkan banyak pengalaman, komplain termasuk keinginan-keinginan. Di antara lain bagaimana mereka bisa mendapatkan akses dari pemerintah untuk bisa hidup mandiri melalui pelatihan. Jadi ada yang bicara berbengkelan, ada yang bicara makanan ya untuk memproduksi produk-produk uh, yang bisa dijual, gitu, terus kemudian uh, dia berharap pada pemerintah agar fasilitas umum <tuh> untuk penyandang disabilitas itu betul-betul bisa tersedia dan aksesibel jangan dikunci katanya, apakah itu yang di kantor pemerintahan, di rest area mereka bilang, atau di rumah sakit, dan tempat-tempat yang lain. Yang kedua juga termasuk tadi mendapatkan catatan dari kami, wah oh, Pak, kalau akses kursi roda ke rumah jabatan Bapak itu masih terlalu ekstrim. Mestinya setiap satu meter kemiringannya naik sampai 10 cm. Terus saja. Maka kami merasa enteng. Masih salah ternyata. Jadi artinya ini koreksi-koreksi yang menurut saya e, sangat bagus sekali dari mereka. Tapi yang hebat adalah kekuatan di antara mereka untuk saling menguatkan itu menurut saya hebat. Itu. Dan seperti ini pemerintah dibantu, maka tadi saya sampaikan 70 orang yang terhimpun itu memang membutuhkan pandangan yang dari pemerintah. Saya sampaikan, sudah siapkan saja usulannya apa yang pasti, dan kemudian kita memberikan akses untuk mereka pelatihan, akses permodalan, pendampingan, sampai mereka betul-betul bisa mandiri. Kesannya... Mm. Uh, kita perjalanan ke Semarang ini Ketemu dengan Bapak Dalam rangka kita Silaturahmi Karena beberapa waktu yang lalu Bapak kan pernah datang ke Klaten Dan kebetulan kan belum ketemu saya Jadi ini kunjungan uh, Silaturahmi Karena teman-teman uh, merasa uh, Bapak banyak Perhatian dengan teman-teman Artinya kita uh, Apa ya Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak untuk teman-teman difabel Klaten dan ini tadi perjalanan eh, naik motor motor roda 3 itu ya lumayan ya eh, hampir lima jam 5 jam karena tadi juga kena hujan di jalan tapi asik dan kayaknya eh, capeknya terbayarkan dengan Uh, apa ya dengan bisa ketemu bapak bisa kita bisa sharing santai dengan bapak alhamdulillah uh, artinya uh, apa yang menjadi harapan kami ke depannya nanti uh, untuk teman-teman uh, bisa uh, lebih lebih mendapat perhatian dari pihak mana tadi ada berapa orang dan berapa motor? Uh, kita tadi ada ini kita 8 motor dan 8 motor dan 15 teman-teman 15 jadi teman-teman ya, ya, ya, di Pabel dan ada pendamping dan relawan ya, ya, juga Jadi ya, pengalaman ya tadi ngobrol apa aja Bu? Hmm. Tentang apa gitu? Ngobrolnya sih santai ya eh uh, apa ya kita sharing sharing bareng artinya kebutuhan teman-teman uh, uh, semoga nanti ke depannya bisa lebih mendapat perhatian dari uh, dari pihak-pihak yang terkait uh, terutama untuk fasilitas umumnya artinya lebih uh, nanti teman-teman itu -teman bisa lebih akses lagi untuk uh, menikmati fasilitas umum namanya siapa bu lengkapnya ya Nina Kusumawati selaku uh, saya Ketua Komunitas Satu Hati Yang Base nya ada di Klaten Saya sekarang bisa bertemu dengan Pak Ganjar, Pak Ganjar itu, itu orang yang baik Maksud oh, saya menginspirasi juga Baik Dalam hal Untuk Pokoknya Pak Ganjar itu top Saya dapat kena kenangan apa mas? Saya dapat Kenang-kenang film Dan tanda tangannya Pak Ganjar Dan juga motor saya tanda tangannya Pak Ganjar Sebab ngulingin keliling-keliling komplek Rasanya mungkin tidak akan bisa terulang lah Sekali seumur hidup Bagaimana siap? Saya Sukocong dari Jatinom Telat-telat Si motore pelantai telat mau no. sopong Kepeng okay, Kepeng? 酒 right next time